Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja common rail pada mobil diesel. Cara kerja common rail pada mobil diesel hampir sama dengan EFI atau electronic fuel injection. Kebanyakan mobil yang beredar sekarang telah meninggalkan sistem karburator dan menggantinya dengan sistem injeksi bahan bakar. Pada mobil bensin, memiliki elektronik full injection, EFI, sebagai sistem injeksi bahan bakar, maka pada mobil-mobil mesin diesel pun, punya sistem common rail. Teknologi common rail, adalah revolusi dari mesin diesel konvensional, yang tidak lagi digunakan pada mobil keluaran terbaru masa kini. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Common rail adalah suatu mekanisme injeksi atau sistem bahan bakar yang digunakan pada mobil diesel. Prinsip kerjanya mirip dengan Electronic Fuel Injection atau EFI pada mobil bensin. Sistem common rail terdiri atas beberapa komponen seperti fuel tank untuk menyimpan bahan bakar, filter bahan bakar, supply pump, high pressure, high pressure akumulator, injektor, katup pengatur tekanan, pump sensor-sensor dan elektronik driver control seluruh komponen tersebut bekerja dengan sinergi agar common rail dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar pada proses kerja mesin diesel lalu cara kerja common rail itu sendiri pada mesin diesel berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar diesel secara otomatis pada mesin mula-mula bahan bakar yang disimpan dalam fuel tank lalu dihisap oleh high pressure pump setelah melalui high pressure pump Tekanan bahan bakar naik hingga mencapai high pressure akumulator atau pipa rail. EDC, kemudian mengatur agar timing serta durasi injeksi bahan bakar tetap sesuai dengan kebutuhan mesin, tidak kurang dan tidak lebih. Setelah itu, bahan bakar akan dibakar di dalam ruang bakar. Dengan pembakaran ini, mesin mobil diesel bisa tetap melaju. Fungsi utama sistem cara kerja common rail pada mobil diesel adalah, untuk memastikan agar injeksi bahan bakar bisa tetap berjalan. Di samping itu, ada juga beberapa fungsi lain common rail, seperti Menyuplai bahan bakar Mesin mobil memerlukan bahan bakar agar bisa dioperasikan, jadi common rail inilah yang bekerja untuk menyuplai bahan bakar bagi mesin tersebut. Pada saat mengisi bahan bakar, common rail akan menyimpannya dalam fuel tank. Saat dibutuhkan, Common Rail akan mengambil bahan bakar yang tersimpan dan mengolahnya melalui proses pembakaran bahan bakar. High Pressure memberikan tekanan pada bahan bakar. Bahan bakar yang tersimpan pada fuel tank tidak bisa diinjeksikan begitu saja. Agar bisa digunakan, bahan bakar memerlukan tekanan dalam jumlah tertentu. Common Rail melalui High Pressure Pump memberikan tekanan pada bahan bakar agar dapat mencapai high pressure akumulator, dengan tekanan dari common rail, dan bahan bakar pun bisa digunakan di ruang bakar. Tidak hanya memberikan tekanan yang sesuai pada bahan bakar, cara kerja common rail juga mencakup pendistribusian bahan bakar. Bahan bakar yang telah diberi tekanan, harus disalurkan pada silinder-silinder mesin agar mobil bisa tetap berjalan. Common rail mendistribusikan bahan bakar bertekanan melalui pipa rail. Untuk mengatur timing injeksi bahan bakar, Injeksi bahan bakar tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, harus dengan timing serta durasi yang tepat. Agar hal tersebut dapat terjadi maka common rail dilengkapi dengan EDC. Berkat EDC, common rail bisa mengatur timing injeksi bahan bakar, agar sesuai dengan langkah kerja masing-masing silinder mesin. Jadi, cara kerja common rail pada mobil diesel adalah dengan memberikan tekanan pada bahan bakar, untuk disalurkan ke ruang bakar. Seluruh prosesnya diatur oleh EDC, agar sesuai dengan langkah kerja silinder mesin mobil tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna, dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.